Puji nama Tuhan, Shalom Bravers dalam keadaan yang baik pastinya diberkati dengan segala kebaikan Tuhan hari ini, kau yang menanti-nantikan Tuhan Mari bersama-sama terus datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan Sebab Tuhan baik buat kita semuanya Terima kasih Tuhan, kami yang menanti-nantikan Engkau Tuhan Sama. Kami angkat suara kami Tuhan Memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya perkataanku bertumbuh di hatiku siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya ada yang si sekali lagi. Woo. mencari hangat memelukku, damai di jiwaku lembut indah tutur katamu, oh, oh. angin jalan ku menghibur. Hatiku memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya perkataanmu bertumbuh di hatiku siang dan malam selalu kudenungkan janji mu yang indah ku berjalan di dalam untuk selamanya sampai selamanya perkataanmu bertumbuh Hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan Janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya Tiada yang seperti engkau Tuhan Begitu kami menanti-nantikan perkataanmu Firmanmu bagi kami Tuhan menyejukkan bagi kami Mari katakan Selalu mendengar suaramu Dan ku renungkan setiap waktu Sebab kau milihku Untuk selamanya sampai selamanya Perkataanmu bertumbuh di hatiku Siang dan malam selalu ku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 Ku berjalan di dalamnya Tuhan, kami katakan Janjimu yang indah Ku berjalan di dalamnya Bagimu segala kebaikan Ucapan syukur kami Tuhan Terima kasih Tuhan